Hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci nah di video kali ini seperti biasa kita bakal Ngebahas tentang program kehamilan Atau obat-obatan Atau herbal-herbalan Atau yang berhubungan dengan program kehamilan Jadi kali ini aku tuh pengen ngasih tahu kalian Kalau aku itu baru aja beli produk Dari Madu Suka Yang diproduksi oleh Elbanun Natur Food Bekasi Kayak gini Kalau misalnya kalian udah ada yang pernah nyobain Aku baru beli dua hari yang lalu Jadi udah cobain kayak gitu, jadi rasanya itu agak asem-asem manis kayak gitu. Ini kayaknya itu karena pengaruh dari campuran madu dan kandungan senyawa yang lainnya kayak gitu, jadi rasanya emang seperti itu. Bagi kalian yang udah pernah nyobain pasti tau lah ya rasanya kayak gimana. Itu harganya kalau di tempat aku sekitar 60 ribuan, mungkin kalau misalnya di luar Kalimantan kalian ya, lebih murah. Karena ke tempatku itu ongkirnya yang mahal, jadi harganya juga mahal. Nah, jadi uh, ini itu merupakan madu ya guys, tapi ada campuran-campuran terpentu kayak gitu. Jadi biar kita tahu kita langsung buka aja kayak gimana kemasannya, terus apa aja yang ada di dalam sini kayak gitu. Nah, ini botolnya, bentuk botolnya kayak gini ya guys. Dan ini itu juga udah ada bepomnya dan udah ada label halalnya juga jadinya aku tertarik buat beli pengen nyobain karena ini tuh kalau madu itu mau jenis atau dari hasil produksi lebah-lebahan itu bagus banget buat program kehamilan atau buat daya tahan tubuh menurut dokter Zaidul Akbar semua produk yang dihasilkan oleh lebah itu bagus banget untuk program kehamilan nah contohnya yang produk yang, di, yang dikeluarkan oleh lebah itu seperti Royal Jelly, terus Propolis dan madu ini. Jadi kalau saya kalian konsumsi, itu tuh bagus banget buat program kehamilan dan buat daya tahan tubuh. Jadi kita langsung cek aja, ini tuh kandungannya apa kayak gitu. Terus bener-bener uh, berpengaruh nggak sih buat program kehamilan kayak gitu ya guys? Oke, okay. ini di dalamnya ada juga buku petunjuknya. Eh tapi ini kayaknya bukan buku petunjuk hanya brosur aja, isinya itu kayak produk-produk herbal yang lainnya dan ini itu yang udah aku baca isinya itu cuman kayak apa sih, tips-tips atau uh, saran kita untuk program kehamilan itu untuk mengkonsumsi jus-jusan yang sehat yang berfungsi untuk membantu mempercepat kehamilan kayak gitu, kayak gini ini brosurnya jadi di sini kita bakal membedah apa sih kandungan dari komposisi dari madu ini sendiri. Madu suka ini sendiri yang sering kalian sebut dengan madu kesuburan atau madu subur kandungan kayak gitu. Jadi kita cari tahu kalau di sini itu ada kandungannya dia itu ada ekstrak queniculum pulgare, sama osinum, citrodorum. Sitriodoru lah gitulah bacanya. Kita bakal cari tahu kandungan yang terkandung di dalam madu ini selain madu dia mengandung apa aja. Ini ada tulisannya di sini ya guys. Guys kita sambil browsing-browsing gitu kan ya tentang informasi dari produk ini. Jadi manfaatnya itu madu ini tuh untuk penyubur kandungan, untuk kesuburan kandungan, memperkuat daya tahan sperma, terus juga merangsang kerja hormon. Menjaga kesehatan reproduksi wanita dan membantu mengatasi gangguan haid dan keputihan Dan ternyata di dalam uh, produk ini itu memiliki senyawa aktif yang terdapat di dalam ekstrak madu penyubur ini Yaitu yang pertama adalah Eugenol Eugenol Di dalam produk ini sendiri dia itu mempunyai apa namanya zat yang aktif di dalamnya disebut juga dengan kita sambil baca ya karena ini agak susah bacanya. Jadi yang pertama itu senyawa eugenol yaitu untuk membunuh jamur penyebab keputihan. Yang kedua adalah senyawa anetol dan boron. Nah, ini itu untuk merangsang kerja hormon estrogen dan androgen menjaga kesehatan reproduksi wanita. Jadi tuh di sini dia itu bisa mempengaruhi hormon apa hormon yang ada di tubuh wanita kan ada dua tuh hormon estrogen dan androgen. Yang adalah senyawa stigmaterol yaitu untuk merangsang ovulasi atau pematangan sel telur. Yang terakhir adalah senyawa arginin yaitu untuk memperkuat daya hidup sperma atau mencegah kemandulan mencegah kecatatan kecacatan sperma kayak gitu komposisi yang ada di dalam madu ini sendiri guys itu tuh ada mel deparatum sirup dates sirup osinum citrodorum ekstrak centella Asia, asiatika ekstrak terus Fueniculum vulgare ekstrak dan olea heuropae Pria. <laughs> yang aku bacain ini, ini tuh uh, wanita dan pria boleh minum. Tapi aku pernah lihat kalau nggak salah ada yang khusus buat pria itu buat pria sendiri. Jadi kalian bisa cari sih nanti aku bakal pasang fotonya di sini. Jadi kalian bisa cari sendiri. Kalau misalnya ada suami-suami yang pengen minum madu yang jenisnya kayak gini, nanti aku bakal tempelin di sini brosurnya. Untuk kandungan dari puenikulum pulgarai itu ternyata teman-teman adalah adas, tanaman adas yang biasa dibikin untuk kue ataupun bumbu-bumbu masakan kayak gitu dan ini tuh banyak banget manfaatnya dan bagus banget untuk program kehamilan untuk manfaat dari adas itu sendiri dia itu bisa membantu untuk melancarkan menstruasi hanya buat kalian yang siklus menstruasinya itu kacau itu rekomendasi banget bisa kalian konsumsi untuk melancarkan menstruasi yang kadang itu berantakan kayak gitu apalagi Buat yang lagi program kehamilan Wajib banget untuk melancarkan Menstruasinya Untuk komposisi yang keduanya itu Adalah ekstrak yang kedua itu Adalah Osinum Citriodorum Nah ini itu merupakan Ekstrak dari kemangi guys Kalau misalnya kalian Pasti kalian gak asing sih, soalnya kemangi itu kalau di tempatku dijadiin lalapan, kalau lagi makan itu tuh jadiin lalapan. Ternyata, aku aja baru tahu karena tadi aku baru-baru aja baca-baca kayak gitu. Ternyata bisa untuk perbaiki siklus menstruasi, terus juga bisa memperbaiki banyak banget manfaatnya untuk kesuburan wanita ataupun untuk program kehamilan. Nah disini aku bakal tahu kalian apa aja sih gitu kan manfaat dari ekstrak kemangi ini Baca-baca ternyata ekstrak dari kemangi ini mempunyai manfaat Yaitu yang pertama bisa mendetoksifikasi tubuh Kedua adalah menjaga kesehatan organ reproduksi kewanitaan Yang ketiga adalah memperbaiki sistem reproduksi wanita dan pria ya guys bisa merangsang pematangan sel telur. Jadi di sini dia merangsang hormon-hormon yang membantu sel untuk pembuahan kayak gitu. Jadi sehingga sel telur itu menjadi matang. Ma adalah mengatasi ejakulasi dini. Dan yang keenam adalah mencegah dan mengatasi kemandulan. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas sperma buat pria. Dan yang terakhir adalah yang ke-8 adalah meningkatkan vitalitas. Itulah manfaat-manfaat yang terkandung dari madu suka ini, guys. Untuk untuk subur kandungan itu rekomend banget karena aku sekarang lagi konsumsi ini ya, nggak apa-apa sih kayak cemilan gitu. Jadi daripada minum yang aneh-aneh gitu kan lebih baik kita minum yang kira-kira uh, membantu tubuh kita itu menjadi lebih fit, sehat, apalagi buat program kehamilan. Jadi buat kalian yang Uh, suka uh, herbal-herbalan atau madu-maduan aku rekomendasiin kalian minum ini ini tuh enak banget, setelah minum tuh tubuh kita tuh kayak jadi bugar gitu, jadi lebih enak aja, jujur aja aku itu baru tahu kalau misalnya kemangi itu mempunyai banyak banget manfaat yang baik untuk kesehatan, kesuburan uh, wanita maupun pria itu tuh rekomendasi banget untuk herbal-herbalan atau uh, makanan lalam baik untuk membantu program kehamilan kita guys Jadi kalau misalnya kalian pengen lalap lalapan yang sehat gitu karena apalagi buat program kehamilan lebih baik kita pakainya ya ini tadi mangi ini guys kalau misalnya dari yang aku baca-baca itu kalau melalui artikel ataupun buku itu bagus banget kalau misalnya kemangi itu enggak mesti untuk program kehamilan tapi untuk kecantikan juga terus bisa juga dibuat untuk Hand sanitizer. Jadi nggak aneh juga sih kalau misalnya aku tuh tempat makan kayak gitu kan. Ternyata kemangi itu ditaruh di kobokan kayak gitu. Ternyata itu bagus banget untuk menghilangkan bau amis amis yang ada di tangan setelah makan. Apalagi yang pakai tangan kayak gitu. Dan ternyata yang mengejutkan lagi, ternyata kemangi itu yang udah terkandung di dalam madu ini itu tuh punya manfaat yang banyak banget dan bagus banget untuk kesuburan wanita maupun pria. Sekarang aku bakal biasanya ini kan udah malam ya. Jadi aku bakal apa seduh ini dengan air hangat, madu suka ini. Jadi kita coba Oke, okay, teman-teman, ini aku udah sediain air hangat sebanyak 200 ml. Jadi kita bakal seduh madu ini ke dalam air hangat. Jadi kayak gini ya cara pembuatannya aturan pakainya jadi sebelum dipakai kita harus kocok dulu supaya apa namanya enggak terendap di bawah kalau misalnya dia ada campuran-campurannya jadi kalau sudah dikocok kayak gini jadi kita bisa masukin ke dalam gelas ini ternyata ada tutupnya ini tuh udah berkurang karena aku Udah minum ini selama Dua hari ya guys Ini sekitar satu sendok makan aja Rasanya tuh enak loh Rasanya enak banget Dia agak kecut-kecut dikit Mungkin karena ada ekstrak yang tadi itu Ini udah dua ya guys Udah dua sendok Kita langsung aduk aja Sampai merata Itu warnanya kayak teh gitu kayak teh gitu Satu tutup dulu dan diaduk sampai merata kemarin aku udah cobain minum ini itu enak banget dan badan yang capek-capek tuh terasa hilang kayak gitu Kenapa ini harus dicampur sama air, karena di dalam madu ini ada ekstrak-ekstrak tertentu yang harus dilarutkan di dalam air. Jadi kalau takut juga sih kalau misalnya minum, di apa? minum langsung. Ini udah ya guys, jadi kita langsung minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ini tuh enak banget Rasanya itu manis, tapi rada kecut gitu Aku sih mikirnya Kalau misalnya manis itu mungkin karena madunya Tapi yang kecut itu karena Ekstrak-ekstrak yang terkandung di dalam Madu ini sendiri Jadi buat kalian, itu aja Video aku kali ini, semoga Kalau misalnya kalian pengen cobain Cobain aja, ya Kalau misalnya berhasil dan gak berhasil itu Serahkan ke Allah, jadi kita hanya mencoba untuk berbagai produk yang membantu kita berikhtiar untuk mendapatkan kehamilan Oke okay, itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat jangan lupa kalau misalnya ini tuh bermanfaat buat kalian semua tinggalin like comment dan subscribe channel YouTube ini dan dukung terus channel ini supaya semakin berkembang kalau misalnya kalian punya masukan, silahkan komen di bawah produk apa aja yang harus aku review untuk melakukan pro, ah, program kehamilan supaya kita itu Uh, mengupas tuntas kandungan-kandungan yang ada di dalam produk-produk tersebut Kenapa atau uh, rekomendasi atau enggak sih gitu kan untuk kita konsumsi Apalagi buat kiri kita yang lagi program kehamilan Itu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye